Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hai ahi, ulti, selamat datang di channel Perindu Surga. Jika orang menabrak kucing secara tidak sengaja sampai kucing itu mati, apakah berdosa? Para ulama membagi hewan menjadi tiga. Satu, hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh, seperti kala jengking ular, tikus, anjing hitam, dan seterusnya. Di samping binatang ini berbahaya, mereka juga mengganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lima hewan yang semuanya jahat mengganggu boleh dibunuh walau di tanah suci. Burung gagak, burung herring, anjing yang suka melukai, kalah jengking dan tikus. HR Muslim 2924. Dua hewan yang mengganggu, hewan pengganggu boleh dibunuh. Sekalipun tidak ada perintah dari syariat untuk membunuhnya. Seperti binatang buas yang membahayakan, nyamuk, semut yang mengganggu, kecoa yang mengganggu, tawon yang ganggu atau lalat. 3. Hewan yang tidak mengganggu. Hewan yang tidak mengganggu tidak boleh dibunuh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada wanita yang diazab gara-gara menyiksa kucing. Karena kucing bukan termasuk hewan yang mengganggu atau membahayakan manusia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu Ma Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati, sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata tanah." HR. Bukhari 2365 dan Muslim 5989. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk kucing, termasuk juga jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa haknya dia sembeli untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang? Hr. Nasai 4349. Hukum nabrak kucing. Jika nabrak kucing ini di luar kesengajaan manusia, maka dia tidak menanggung resiko apapun. Kecuali jika hewan itu milik orang lain, maka dia menanggung ganti rugi ke pemiliknya. Allah berfirman, "Wa laisa junahun fima ahta'tum bihi wa laqim mata'amadat qur'ubukum wa Tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Quran Surat al Zab ayat 5, sehingga tugas bagi mereka yang secara tidak sengaja menabrak kucing hingga mati adalah menguburnya, agar bangkai kucing ini tidak mengganggu orang lain. Dikutip dari alfurkan.net, Dr. Soleh al fauzan pernah ditanya tentang hukum menabrak kucing. Jawaban beliau, namun jika hal tersebut tidak memungkinkan lalu Anda menelindasnya tanpa kesengajaan ingin menghabisi nyawanya karena Anda tidak bisa menghentikan kendaraan secara mendadak maka Anda tidak berdosa. Anda berdosa karena membunuh hewan manakala Anda dengan sengaja membunuhnya tanpa adanya alasan pembenar yang bisa dibenarkan karena hewan itu memiliki kehormatan dan dia tidak menyakiti Anda. alam.